Duh, apa darang nasi nih? Cah, darang nasi? Lagi darang nasi kan, lalinya nya ga ada Rija deh Keras nih deh Cah, ini jen kan, kayak Cah ini ngoyong cuma Hubuannya bang, ngamai kayak no? Sampi, seeng ada ngaritang Mereka ada yang ngasain yang poligami nih Apa omongan Cah? Cah, ga poligami lagi okay? Nih, cemakan lagi okay, nah Bani Cah, Bani Bani, Bani, bani. 人家 Middle tamam 이씨, ceng sajian itu sudah sembar merdek sudah iya ceng ini itu ya ih yang kaget ini nanti hari sising sengkawat ayam cari bulung manakan sising sengkawat tulungi tulungi Oke, bro. Ayat 1000, purnaan cuma pekarangan yang main usaha. Oke, deh malu orang pekarangan usaha. Oke, kita cincin gitu, malu kayak pekarangan usaha. Nah, intinya atuang deh, aki ke Balian? deh, cincin aja OKB? OKP. Okan, balian. Oke, cincin, Bang Tawan, cah itu. Udah, sekarang, sekarang deh, itu balian. Nanti, Bang ini itu. Melangi ragu ngajak Kurnan, oh pasti cari cahaya hidup mata jen ngerogah ini, togel ngerogah bilang ngeway, itu mah mekade Kurnan cahaya hidup ngeway ibu uyut, cahaya ini mekade jumat cahaya nasi pang naga yang ada sambal pasti kango, ngeyain kenyang man, wah ini orang lain ngelawan, makanya ngeyain kenyang, kurunan ini kita takut ada mata melang ragi hidupi ini jani perageng lah harus melak cinta-cinta pang kedepannya pang melah cita -cita, depannya, tradisi jago ya, hobi ada nih tuh panjang betul hobi apa obi ini akar meli gini apa nane uh, meli bas tradisi singitang panjang iih itu tuh makannya ragam melangan nih hmm. pang sing aja kurnan uyur apa saya kedek bebalian bepekarangan rusak aloh kati boenggal di bopekarangannya rusak terus boleh tsunami ro enggal pekarangan rusak Tebal ya melangi, lagu bandi. Karena apa, dan, Sifat orang lain tuh tergantung kita. Pangtawang cai itu. Pangtawang yang, pangtawang yang, cengkeung. Nak ini, jangan nggak tawangin, dah ngeru. Paling cai caro kabi. Jojo kijat kena cai ini. Akin nanti pas caci, kijat kau tawang ini. Nah iya nih bah. Pei, ading tuh malu. Cenggilah serdok pas ngawakin nukrojanan ini bah. Napa gawat tangane? dong, dong, Ini guys.. Hah? Ini.. kuyutnya ke purnane, bang orang pekarangan rusak, ga nusak Akhirnya menjual dia ke rumah Nanti juga milas akhirnya Basangnya jual dia Wih.. Wih.. Gawat, rumah Nah ini gue.. Gawat, gawat Mau gawat-gawat gitu, aku ke rumah yang paling menungkap gitu jaya WC Paling-paling Wih.. Kenapa? Ini cara kok gitu sampai menjual tongosinu, nih akhirnya ya kini menurut si, bisa tuh, Aman, terus, sih tau, Mbak Wih, sampai sekal selalu, Mbak ini, kelasnya yang keren, kelas menengah, menengah, rendah, tinggi, kelas tinggi keren, keren, keren. Ini apa? Ini apa? Ini Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini Ini apa? ya, nah. gitu ya, masalah, Ini be, Ini di google apa? Ini Kulik, Wih... cool oh, nih. <laughs> aja ragu. Nih, Jogserlok, bro, pang Bang, nah, karya ini Dewa, Bang, sing, ngirim serlok. Apa nih? Nanti bawa Jogerti, bawa Jogpi, udah lemping, Pak, Pak, akhirnya deh. Eh, serlok. Yuk, ragu, ayo, oke, oke. Woi, gue Oke, ini teh, Ayo, ini Ini kuat, kuat, kaitin, kaitan kait rugi ini, gen rugi apa-apa? Eh sandalnya, sih karena sandal ini. nih Kamu balian balian ganteng. Oh nenek ni si, di bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, Ada pangkung, cepok. Dan ane loda loda Nah, nah, Aku nah, bentuk lu. ada dan batas. batas. di jalan. Nah, nah, nah, makan sih kos, makan sih kos. Yang sih kanah, nah ni, dalam macam ni, nah, tuh, alih baliannya tu kan, jutip, jutip, jutip, jutip. Ah, tu bilang tua. Ras petar, diceng, kau tak kusi tujuh ini, kau yang ngejalan awak ini. Wah, rasa nafsi senyena nih, nelayan iwan nih ini wah, nampi ya dah nana. Ini kepadang aja yang Aduh! Sekarang, ini, ini oh, 50 meter? Bungut, 50 meter. Meter? Balian, paket. Oh, malu ini, ini, ini, ini, Aje abu. ini malah kayak aduh, saya itu malah. kalian nih. Om <tuk mencari> saruan yang jagat, ia namastuti para maatma Om, ia genam astu Om, bor bor <tuk mencari> kacang hijau <ijogor. tuk mencari> pun Om, cacai picek, kucak iku kacai buang Nyenyak lidik, ciput blego, megoh kacang Terseretik <mencari> <tuk mencari> <tuk mencari> Sasas so, so, so. oh, oh, tu, buas ah, so. buas tu, linggiem linggiem linggiem, linggiem okay, okay, jero. Pun api niki pun api, niki tiang jero. Siap? Jarone main, ngeh. Pasti lah ada masalah, ngeh jero. Wah, saya ada nutup nih. Siapa aja lo? Sini ada orang ada nih. Banyak. Napi niki pun napi. Tenten aja lo. ini usak jero. Karangan usak? Iya. Karangan usak niki. Men meriki jerone. Ni, raga nih. Makta apa meriki? Dan menjadi yang makta apa? Dan menjadi yang muda-cana ring. Niki ten Wenden Canang kebalian ten tembak Napi Ten jero, ngerti ini wadah kebalian bagian. ini Dia niki jeruk, Ten ya Wenden Canang ring riki. Jangan lupa, ring riki guru ngelah e? e, canang. harus tumbas nih. Nih nih nih nih Perjening, Wah, so, oh, wah, huh. oh, <tik> <tik> <tik> oh. Nah, jadi guru akan ninggalin malu nih. Eh, lapar nih. ijo Kaya kacang hijau ni, ni neng, geng, guru doktor ada omongan malu neng aja, cening mukedan dua. Hmm. Ya namun, neng cening yangin katakan, bakti ini simpanan neng. Hmm. Ada cening yang ini mulai, mulai, buat mulai. Hmm. Apa neng cehi? Guru noliiwan yang antre di sini, nombor Sari Sari rupiah. seratus tujuh neng antrian neng. Rai, ek tunas Ini beli u, ini kan liu tunas sancai ini. Macam tu. Nah, macam tu lekar. Nak kenang malu beli malu ni. Lurus jadu. om yo nama nama riki sesari, kata cantik dia. Okey. Neng neng, ye. Yang di petang sesarin cening ini, nekat di malun umbah ceninge. Ateni, sesering cening ini guru terima. Tapi marahnya akan nekat. Guru singi dah mencelup di pekarangan ceningi, nangka di depan rumah ceningi. Bikin terjor, menapi niki ke kekirangan ini ke, pang pangangkat di karangan tiang ini niki. Sujaateni nyen sana sakit niki. Guru kuna lawan Jening, dan oh, tiang jeruk niki timpali canggih, ane sungkan. Yang ane ngeras kayak jeruk, kan bisa yang ke basah lus. Oke, dan jening ane bersihkan, niki. Jening ane besikan kolok apa sing nih? Sing, sing, sing jeruk. Nah, jadi, kene guru ngomong ya jening. Sesar ini guru tunas. Nekad malun pekarangan ceningi yeah. Nanging yang guru Mejelap kemuliaan ceningi Ke pekarangan ceningi itu Guru oh. anak adalah paket Paling ada yang terlalu. Paketan Be, tak ngerti cening itu Pasti cening kesiap Tidak nawang paketan guru ini Ha? Paket Ini marah oh. balian paket nafud napi ini? Nah, yang ini nah. paket sana pertama paket satu juta paket satu juta tuh guru memantre satu hari ini perujuk ngajak kurnan tuh cas langsung langsung cas Nah, mandep balu mandep. Yening cening. Nah, berikan ngelah pipis, guru ngelah paket aneh nomor 2 Tuh madan paket 750.000 ratus nawang Yen 750 paket 750000 ratus Cening rujuk ngajak kurna, ngajak keluarga. untuk waktu nih satu minggu. Oh, satu minggu cuma kentut. Oh, satu waw. minggu oh, tiba-guru bawa waktu yeah, pipis, eh. rujuk. Hmm. Ha? Nu masih berpikir. Nah lah paket ane nomor telu dan orang paket nomor telu. Paket ane nomor telu. Paket 500.000 dijamin rujuk dalam kurun waktu satu bulan. Tua, ada nah. satu bulan ada Ini oh. Satu bulan ada Bulan Apa kena Nah, itu ada lompok samping seperti itu, pendebakannya yang kira-kira ada barang geruk masuk ini kemudian saya saya woi woi woi ini ini, ini bisa berhitung saja ini waaaaaah heee timpal ini ya makin jinah 500 ratus niki lima ratus berarti jening tuh ngale paket ane nomor dulu dan tiang ngaleh paket ane chest plang jilo timpali di tiang ini niki pangten ya timpali di tiang niki di, di logor samping tiangnya pulas oh gitu apa nguc chest plang karenya ayo transfer Duh. oh transfer niki medue nih ke atm jerone oh yen paket ane nomor satu satu juta jening penawang Nah, Guru lakar terima DP 500.000 Oke yeah. Angin, ini Rp. 500.000 Transfer kembali bin duang rahina waktu ini Itu bangku, saya tidak tahu cahaya dari itu Itu baru kandang, ada, ada adap, saya Engkain, saya setuju, setuju Guru nak ngelak ATM Amur setuju, jangan kiriman nomor WA nih, Guru yeah. lakar, kirim lewat WA nomor ATM, nomor ATM, yeah. guru nih. Ber, bolehlah nih. Amek itu. Nah guru lakar punasang malu. Apang dalam satu hari jeneng perukun mu tu cas plang. Nih, naja ni cas plang. Nah guru jadi mu mantor malu nah. Tapi <coughs> <coughs> Ampura, Guru nak pilek pilekan. Guru kang umpadin malu. Wah oh, ni macam balian zaman now nih. Hey. hey bener sih yeah, ya yeah. ngomongnya mantra satu juta kacangijo oh, <laughs> <ngancang. laughs> Kucuk cair satu Ini nih, you... jok... kucyai... sujata ini, guru tinggal ini, guru membitum nas Guru tinggalin, Pekarangan ceningnya nak luwong, Baru ganti suruh pc Luwong tuh. Tentang, Jero. Niki jika kurnani, ini, kini, Jero. ane mesiat, Oh, wujud aja kurnan. Iya, oh, okay. Jero. Enggak oh, usah ngomong pekarangan usah. Okay, iya, Niki pekarangannya usah. usah. Apa nih makate Jero? Nah, cening-cening, cening dulu. Iya, ngiring-ngiring. Wah! banyak jaman no soalnya, Gini, nak gini neng lah, yang ini. cening mengerengin aja Kurnanto, singat degati masalah pekarangan, degati ngomongin masalah pekarangan, sujatin itu nih mekade itu cening, cening, demen, metagen. Aduh bandot betul, pantat betul sakingnya metagen si siang pisahnya berdek, bang Kurnan abetik berdek, si cebet Kurno mau obras, singgung dengan cebet anaknya yang kenal man peragat kalian pernah ceningi ke tajian sehingga memang beli kopi palingan beli bahas itu maka ada cening setiap si hari yang sehingga ada masalah pekarangan usap yang tajian tadi pak untuk guru cengkerosnya 1 juta betul nih 1 juta ya apa banyak cening takonan? kuput ya yang takon upot, ya Oh, ini namanya wajah Nah, ini kencang Ini jadwal Bunga Barak Ketisang di Pekarangani Pekarangan baru Pekarangani Pekarangani baru Pekarangani Ketisang yeah. itu omongah Bunga putih Niki Bunga Budi ini Bunga Budi ini Bunga anu nas. Lu casplang cening ngelakan casplang ne. Casplang. Lu pijak be casplang. Nah. Ai bone to ya. Tangga disentoh. Ku tangge di jalan. Ada benset ne. Iya. Urung lah bakal lu ngadine. Oh. Api ni pe jam les. Las aku jadi. Les na lah sanu cening ngerti bakal sanu. Les anu aremane sepakane to. Nah. Ni wong singa Aseng kalaga sae. Nembangan um, jelas. Dia en cening ni apa? Kunani do prakak jembah ke cening. Langsung saluk. Langsung saluk, langsung saluk. Kupin pagluk. Pui pembuh cai dek. Main melu sampai lapaka. Oh, ngene namanya Nah, Dani coba jenengan ngono. Sing penggal. Satong. Nah, Ning, cening jane mulih subuh mulih. Ning gejere, pingetan di jalan deh ke pekan amat kuri tapi nih ke jero nyana yang mau ke me pekan ke Tanjung nyana beras Bensik, Bensik ya yeah, jero nyana ngingetan transfer guru bang waktu dua rahine yeah, yeah. yang dua ngerahine sing mentransfer transfer 500.000 lima ratus ribu laka transfer ke Rong Telu lo bangkung ini transfer boh